Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat SeptiBrenner, apa kabar? Baiklah, dalam video yang lalu saya menyatakan Syarat untuk menjadi seorang pengusaha atau pebisnis adalah Harus memiliki tekad dan komitmen yang kuat Namun, tekad dan komitmen yang kuat Tentunya belum cukup untuk memulai sebuah bisnis Ada satu tahapan yang harus kita lakukan yaitu membuat perencanaan dan kajian analisa secara matang terhadap bisnis yang akan kita lewati dan analisa ini tidak hanya kita lakukan di atas kertas, kita wajib juga melakukannya di lapangan. Seorang ahli strategi, Sun Yu menyatakan, apabila kita telah mengenal kelemahan dan kekuatan diri sendiri dan kita mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan, maka bisa dipastikan kita akan bisa memenangkan pertempuran. Dengan perencanaan dan analisa yang matang, kita akan memperoleh keunggulan bersaing terhadap produk dan jasa sesuai dengan keinginan konsumen. Dengan melakukan perencanaan dan analisa yang matang, maka kita bisa mengetahui pangsa pasar bisnis yang akan kita masuki. Tentunya dengan dukungan yang optimal dari sumber daya yang ada dan dengan perencanaan dan analisa yang matang akan mengurangi resiko terhadap kegagalan bisnis kita ke depan Bagaimana melakukan perencanaan bisnis yang baik? Perencanaan bisnis dapat kita lakukan dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT Oke. Ya, SWOT SWOT adalah akronim dari Strength Weakness Opportunities dan treat. strength, atau kekuatan adalah analisa terhadap kondisi internal produk yang akan kita hasilkan Bagaimana kelebihan produk kita dibandingkan produk lain yang telah beredar di pasaran Bagaimana kondisi sumber daya internal kita dan keuntungan apa yang akan kita berikan terhadap konsumen dari produk kita atau kelemahan Adalah analisa terhadap Kelemahan di dalam Sistem organisasi kita Dan konsep bisnis yang akan kita jalankan Opportunities Merupakan analisa kondisi peluang-peluang Yang kemungkinan berkembang Di masa yang akan datang Yang kemungkinan akan terjadi Sedangkan threat atau ancaman merupakan kondisi-kondisi yang bisa mengancam terhadap bisnis kita baik yang datang dari internal maupun eksternal perusahaan Baiklah sahabat CPT saya akan tampilkan salah satu contoh analisa SWOT yang pernah kami buat untuk bisnis laundry yang kami jalankan saat ini Kita akan melakukan analisa SWOT Untuk tahapan perencanaan Dan kenapa kami memilih bisnis laundry Serta bagaimana strateginya Ada dua tahap dalam melakukan kajian analisa SWOT ini Tahap pertama yaitu tahap pengumpulan data di dalam tahap pengumpulan data ini ada tiga langkah yang harus kita lakukan langkah pertama evaluasi faktor-faktor internal langkah kedua evaluasi faktor-faktor eksternal dan langkah ketiga membuat Matrix profile kompetitif. Kita akan masuk ke dalam langkah pertama. Pertama kali yang harus dilakukan adalah menentukan 10 faktor yang mempengaruhi kondisi internal dengan merinci 5 faktor kekuatan atau strength dan lima faktor kelemahan. Atau weakness Untuk bisnis laundry Kita menentukan Faktor internal tersebut Sebagaimana Yang ada di dalam tabel Berikut ini Selanjutnya Kita memasuki langkah Kedua sama halnya di dalam langkah pertama. Namun di sini kita mengumpulkan 10 faktor lingkungan eksternal yang dianggap berpengaruh dengan merinci lima faktor peluang atau opportunities dan lima faktor ancaman atau threats. Data yang kami dapatkan adalah sebagai berikut Sehingga keempat faktor yang tadi kita sudah identifikasi Yaitu faktor internal dan eksternal di mana internal adalah strength dan weakness sedangkan eksternal adalah opportunities dan threat maka seandainya kita masukkan ke dalam tabel analisis SWOT tergambarkan secara lengkap seperti ini Selanjutnya kita akan memasuki langkah ketiga Langkah ketiga adalah membuat tabel IFAS dan EFAS yaitu suatu metode kuantitatif dalam peramalan dan asumsi IFAS adalah internal factor analysis summary yaitu menilai faktor-faktor strategis internal kekuatan dan kelemahan dan efas adalah eksternal faktor analisis summary yaitu menilai faktor-faktor strategis eksternal peluang dan ancaman Kita akan memberikan bobot dan rating Untuk masing-masing faktor strategis Yang selanjutnya Mengalihkan keduanya Sehingga akan didapatkan total skor Untuk faktor-faktor yang dianalisa Dan inilah Data perhitungan yang kami dapatkan Untuk faktor-faktor strategis internal atau IFAS Dan faktor-faktor strategis eksternal atau IFAS Tahap pertama kita sudah selesaikan Maka kita akan masuk kepada tahap kedua yaitu menentukan grand strategi dengan menggunakan matriks SWOT. Di sini kita menentukan grand strategi dengan matriks SWOT yang dikembangkan oleh Willen dan Hanger Kolom vertikal berisi external factor analysis summary atau EFAS dan baris horizontal Berisi internal faktor analisis summary IFAS Dari total skor IFAS Yang kita dapatkan dalam perhitungan Dalam tabel sebelumnya Adalah 5,693 Dan IFAS adalah 6,030 Yang selanjutnya kita masukkan ke dalam sel matriks SWOT. Dan tergambarkan di sini masuk ke dalam kuadran yang pertama. Dan ini akan kita gabungkan di dalam matriks SWOT yang kita sudah buat. Ya, kita gabungkan di sini. Dan akhirnya di sini di masing-masing kuadran kita sudah masukkan strategi apa yang harus kita lakukan apabila total skor tadi kita masukkan ke dalam matrix SWOT. Untuk di kuadran pertama maka masuk di dalam strategi WU. Yaitu ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang Ini adalah sekilas eh, penjelasan ataupun sekilas eh, informasi terkait bagaimana kita eh, membuat analisa SWOT Dan mengkombinasikannya ke dalam metrik eh, sehingga kita bisa menentukan Suatu perencanaan bisnis Apakah layak untuk kita jalankan Dan seandainya layak Maka strategi apa yang harus kita lakukan Namun satu hal perlu dicatat Untuk membuat kajian analisa SWOT ini Maka diperlukan data dan informasi yang lengkap Data dan informasi yang valid di lapangan Karena ini akan mendukung terhadap kesimpulan yang akan Anda ambil berikutnya. Dengan analisa SWOT, Anda dapat menentukan apakah bisnis ini layak Anda jalankan ke depan atau tidak. Apabila kekuatan dan peluang ternyata lebih besar daripada kelemahan dan ancaman yang Anda hadapi, maka bisnis yang Anda rintis layak untuk dijalankan. Jika ya, maka keputusan harus segera anda ambil Jangan lagi ada kebimbangan dan keraguan Segera laksanakan apa yang telah anda rencanakan dengan sebaik-baiknya Jangan lagi anda berkutat dengan segudang rencana dan peluang-peluang bisnis yang lainnya Oke. Yang ini akan menimbulkan kebimbangan lagi dalam diri anda Semakin banyak pertimbangan dan kebimbangan, maka ini akan semakin menghambat langkah Anda untuk memulai suatu bisnis. Oh, no. Tetapkan ya, dan saatnya Anda memulai. Saatnya Anda take action. Selamat datang. Memasuki ini apa? Sebelum mengakhiri video ini, dukung kami terus. Jangan lupa untuk subscribe, like, share. Komen dan bunyikan loncengnya. Salam, Sepi prank.